Gak Gak mana lagi <laughs> Masuk ke YouTube dek. hari ini lagi. Huh? sebentar iya kondisi hujan jalan belum dikasih gravel sehingga mobil nyangkut padahal mungkin tinggal tinggal 40 meter 50 meter aja ke lokasi kebun cuma memang jalannya tadi malam mungkin hujan deras belum dikasih batu-batu kecil sehingga mobil mater licin belum bisa keluar dari bisa keluar dari ada lubang yang berisi air dan tanah liat yang lumpurnya tanah liat yang berubah menjadi lumpur karena hujan kita masih masih coba untuk ditaruh daun-daunan yang kering yang di bawah ban sehingga mobil bisa bergerak agar bisa keluar dari jalanan yang memang sekitar 100 meter dari jalan yang beton itu masih jalan tanah dan begitu kena hujan belum dikasih batu oh, untuk kendaraan yang bukan double garden yang kendaraan eh, niaga seperti etika dan sejenisnya tentunya akan merepotkan untuk jalan tapi nanti mungkin seiring perkembangan kalau sini udah kumpul para yang punya kebun kita bisa atur lagi bagaimana sehingga akses jalan bisa kasih batu untuk mempermudah mobil-mobil yang standar biasa untuk bisa jalan untuk ke kebun ini sedang dicoba oleh Om Ansor untuk melewati genangan yang lubang tadi, semoga mobil bisa keluar dari jebakan. Tadi udah sedikit dikasih ranting-ranting dan daunan, lagi dicoba untuk mencari. Atau sebelah kanan aja, kanan aja. Ya. Masih oh. Masih dicoba lagi Airnya masih menggenang Masih lumpurnya juga belum bisa Ini Sedang dicoba lagi Atau mundur aja, Om. Sana parkir di situ aja, bisa nggak? Masih dicari cara Masih dicari metode yang Bisa e, Mengeluarkan mobil dari genangan Dari jebakan lumpur dan air Yang memang kontur tanahnya Kontur jalan belum rata Jalan rintisan Dan begitu kena air hujan Tanah licin Di ban juga Susah untuk pergerakan di kanan maupun di kiri. Kalau ke sini juga tanahnya belum ini ya? Kalau misalnya ini parkir di situ aja, kalau enggak, ka, ka, kalau susah ke sana kan belum. Masih susah, belum bisa. Ini ininya masih nyangkut, masih belum bisa deh. tuh lagi dicoba om untuk ini. Parkir aja di sini kalau bisa ini ya tuh lagi bentok gak? Ya kita sudah coba keluar Memang jalanan masih belum bisa Ini Alhamdulillah sudah keluar Dari jebakan jalan yang Ya kita coba kendaraan r hmm. Untuk melewati medan yang menantang, Alhamdulillah bisa keluar. Thank you.